Selamat sejahtera. Ini adalah video perkembangan hari ke-65 di kebun. Hari terakhir saya buat video adalah pada hari ke-31 jadi dah lebih sebulan dah ni. Seperti yang boleh lihat di sini, kebun dah beroperasi. Dan dalam video ni saya nak tunjukkan sikit kan, berkenaan sistem fertigasi di kebun. Kebun ini menggunakan dua tangki. Satu tangki Menyimpan larutan nutrien dan satu tangki lagi menyimpan air dan dari tangki tersebut disambungkan menggunakan pipe PVC kepada kepada pump. Jadi di sini terdapat dua pump di mana ia dikawal oleh timer. Kini dari kedudukan pump tersebut naik ke atas dan sambung kepada one way valve ni untuk memastikan air mengalir satu arah saja. Jadi terdapat dua lubang bebas. Kemudian ke sini pula dan turun kepada filter. Ke filter ini, di mana air akan ditapis untuk membuang sebarang kotoran dan di sini pula bersambung kepada polypipe. Dan polypipe ini bersambung keluar ikut dan membawa air atau pelarutan nutrien kepada tanaman <coughs> Ini adalah capillary tube jadi air nanti akan menitik lah di sini ujung ni tanaman yang ada di sini adalah golden melon sekarang dah 12 hari selepas tanam pokok nampak uh, nampak cantik sekarang uh, akan mendapatkan hasil yang baik di sini ada kerja lagi kena buat iaitu untuk memasang struktur sokongan untuk pokok hmm, jadi nanti kita lihat lah macam mana nanti